Halo sobat, apa kabar hari ini? Video kali ini adalah informasi tentang prakerja gelombang 19. Simak video ini sampai selesai. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 19 sudah dibuka semenjak hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Bagi masyarakat yang ingin ambil bagian, segera registrasi atau update data diri di dashboard Kartu Prakerja. Pembukaan gelombang 19 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, sehingga Project Management Officer, PMO, menyarankanmu untuk tak perlu terburu-buru. Pastikan kamu mengisi data dengan benar agar lolos seleksi. Isi data diri dengan benar. Proses seleksi tidak berdasarkan siapa yang mendaftar pertama, Informasi lengkap terkait pendaftaran dapat dibaca melalui laman www.prakerja.go.id garis miring Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah dengan total sebesar Rp 3.500.000. Dengan rincian sebagai berikut, peserta akan mendapatkan uang bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah, insentif pasca pelatihan 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar 50 ribu rupiah untuk 3 kali. Berikut cara mendaftar jadi peserta kartu prakerja. 1. Buka www.prakerja.go.id pada browser. 2. Siapkan nomor kartu keluarga serta NIK kamu. 3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar. 4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. 5. Klik gabung pada gelombang yang sedang dibuka. 6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS. Demikianlah informasi ini saya sampaikan semoga dapat membantu kita bersama. Terima kasih dan selamat berjuang. Merdeka